Dahulu pada malam menjelang dilahirkannya Rasulullah SAW Terjadilah berbagai peristiwa gaib, aneh dan sangat menakjubkan Fenomena langka ini membuat orang-orang kafir sangat ketakutan sekali Namun sebelum lanjut ke ceritanya Mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Bagi kalian yang belum ya Agar channel ini semakin eksis dalam mensyayarkan kisah-kisah islami Tepat pada malam kelahiran Rasulullah SAW, dikuncanglah istana-istana Kisro yang biasa digunakan orang-orang Majusi untuk menyembah api. Riswa ini akhirnya membuat 14 ruangan di dalam istana itu runtuh porak-poranda. Tembok-tembok bangunan dan benda-benda di dalamnya banyak yang hancur berserakan. Tidak hanya itu saja, api-api abadi orang Majusi yang berada di Persia akhirnya padam kelam. Padahal api ini adalah api sesembahan mereka yang telah menyala lebih dari seribu tahun Peristiwa dasyat ini sontak membuat orang-orang majusi kebingungan dan ketakutan Karena Tuhan mereka yang selama ini disembah telah mati dan menghilang tanpa jejak Peristiwa aneh lainnya pada malam keliran sang rasul adalah surutnya air yang berada di danau sawah Tetapi lembah-lembah samawah palah mengalami kebanjiran Selain itu banyak sekali mata-mata air rakyat Kisro yang mengering Padahal mata air itu adalah sumber penghidupan mereka Hal inilah sontak membuat orang-orang Majusi dan Kisro mengalami kebingungan, ketakutan dan juga kegelimpangan atas insiden aneh itu Dikisahkan juga bahwa dahulu ada orang kepercayaan Raja Kisro Orang ini bernama Almubizan. Ketika tidur, orang itu bermimpi menyaksikan unta-unta yang bermuatan banyak sedang menuntun banyak kuda yang elok. Unta-unta itu lalu berjalan berlahan menuju tepi sungai Tigris dan Eufrat. Sesampainya di sana, lalu unta-unta itu menyeberangi sungai itu. Kemudian berjalanlah mereka dan menjembar ke berbagai penjuru negeri. Fenomena ini menunjukkan akan adanya peristiwa besar dan di tanah Arab. Di waktu malam jelang kelahirnya Nabi Muhammad SAW Terjadilah peristiwa gaib di surga dan neraka di mana seluruh pintu-pintunya ada di surga dibuka selebar-lebarnya Kemudian ditutup jugalah seluruh pintu-pintu neraka dengan serapat-rapatnya Hal ini spesial terjadi ketika bahagianya alam semesta atas lahirnya manusia termulia Yaitu Nabi Muhammad SAW Kemudian banyak pula para malaikat yang datang untuk menyambut kelahiran Rasulullah SAW Hal ini dilakukan guna untuk menyambut kekasih Allah yang sangat mulia dan tinggi derajatnya Banyak ribuan para malaikat yang turun ke bumi untuk menyambut kelahiran Sang Nabi Mulia Malaikat-malaikat inilah yang kemudian memenuhi seluruh pegunungan yang terletak di kota Makkah al mukarromah Sungguh begitu indah dan spesial malam kelahiran Nabi Muhammad SAW itu Tidak hanya itu saja Ditambah lagi fenomena gaib dan aneh bertebaran di langit dan angkasa Pada malam itu disaksikan bintang-bintang yang ada di langit Bersinar dengan cahayanya yang begitu terang dan memperindah pemandangan langit Hal ini sungguh tak wajar Bila dibandingkan dengan bersinarnya bintang di malam lainnya yang hebatnya lagi di malam itu bulan yang berada di angkasa terlihat terbelah menjadi dua bagian Subhanallah Pada malam itu juga banyak kawanan burung mendatangi rumah Siti Aminah Terpancarlah cahaya indah yang keluar dari tubuh burung-burung tersebut Sinar dan cahaya yang dibawa burung itu kemudian menyinari ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah Ibunda Nabi itu jadi Aminah saat mengandung Rasulullah juga mengalami aneka peristiwa yang menakjubkan yang tidak biasa Kondisi yang beliau alam ini berbeda dengan kondisi ibu hamil pada umumnya Di antaranya beliau tidaklah merasa sakit, capek, susah, lesu dan sebagainya Pada malam tanggal pertama Rabiul Awal Aminah mendapatkan kedamaian dan ketentraman dari Allah Sehingga ia merasa begitu tenang dan damai pada malam tanggal 2, Aminah menerima seruan berita dari Allah kalau ia akan segera mendapatkan anugerah yang agung dan mulia. Pada malam ketiga, lagi-lagi Aminah menerima pesan dari Allah bahwa ia sebenarnya akan melahirkan nabi yang agung dan mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam keempat, suara zikir malaikat terdengar dengan jelas hingga ke telinga Aminah. Memasuki malam kelima bulan Rabiul Awal, Aminah mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim Dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim salam meminta Aminah untuk bergembira Karena telah mengandung Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Pemilik Keutamaan Bahagialah engkau, Wahai Aminah, dengan lahirnya Nabi yang Agung ini Nabi Pemilik Cahaya yang terang benderang, Nabi Pemilik Keutamaan Nabi Pemilik Kemuliaan Dan Nabi Pemilik Segala Bentuk Pujian Kata Nabi Ibrahim salam kepada Siti Aminah Pada malam ke-6 Aminah melihat cahaya memenuhi sudut-sudut alam semesta Hingga tidak ada kegelapan padanya Tidak lain ini adalah untuk menyambut Tentangan Rasulullah SAW Pada malam ke-7 Aminah melihat malaikat rame-rame mendatangi rumahnya Mereka menyampaikan kabar gembira Bahwa waktu kelahiran Rasulullah SAW Semakin dekat pada malam kedelapan, Aminah mendengar berita yang menyerukan kepada seluruh penghuni alam semesta untuk berbahagia karena kelahiran Nabi kekasih Allah telah semakin dekat. Pada malam kesembilan, Aminah begitu tenang dan damai. Tidak ada rasa susah dan sedih sedikitpun padanya lantaran Allah telah menganugerahkan Aminah kasih sayang yang begitu melimpah. Malam ke-10, Aminah melihat kalau Tanah Mina dan Khayif bergembira menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Malam ke-11, Aminah melihat seluruh penghuni langit begitu senang dan bahagia menyambut detik-detik kelahiran Rasulullah Wasallam. Dan yang paling dinanti-nantikan adalah peristiwa dahsyat yang terjadi pada malam ke-12, Rabiul Awal, yaitu malam detik-detik kelahiran Rasulullah Wasallam. Maka... Tunggu kisah selanjutnya di channel ini ya. Wallahu alamu bisawab.